Main sama global cuy Lah Kalian aja lah yang nurunin Aku mah apa tuh Ngikut aja ya kan Namanya wahyu nafkika Apalah ini Wahyu nafkika yes, Pokoknya itulah ya Waduh What? Wih rame nih di pojokan nih Oh. Banyak yang nge ternyata ya. Mainnya di pojok pojok kan nih. Looting, looting, looting, looting. Oke, ada M4 kita bawa aja. Oh, ada P90 juga nih, cuy. Boleh lah ya. <tuh> Kita nge dulu ya kan. Waduh. Eh. Lah. Si adek ngapain gitu kok. Kok bawaannya tegang gitu. Mungkin ada masalah hidup atau gimana. Cerita lah ya kan. Cerita aja gitu. Wih ada SM nih. Mana lagi temennya tadi? tuh? Oh, di depan cuy. Yuk, kita naik ke sini ya kan? Oh, itu dia. Eh, aduh, nggak kena dong Eh, Bang, bang, kok nembak-nembak segala kau? Ada temenku di sana, gua yang ditembak. Yok lah sekui lah kita majuin aja cuy temen kita kenok satu nih eh ah kau baru juga gua revive ya kan udah kenok lah temen gua. Weh, boleh juga nih di lootingannya dia nih Mana lagi sih temennya? Mantap oh, Kau ya, copot kau Tadi dia tiarap atau jongkok sih? Wah Berkamuflase kau ya Tadi perasaan ada dua sekuat cuy di sini. Cuy, ini kok gak tau lah, dapet tiga gua cuman kemana tadi yang lain nih? Apa udah mati atau kayak mana? Ah. Ini ngapain dia itu? Bertelur kau ya, Bang? Di pojokan ngapain gitu? Oh, oh, mungkin itu disuruh apa? Beli cabe atau beli apa gitu kan? Uh, ya gitulah. Kita looting-looting di depan sambil cari orang ya, kan? Oke. Okay. Eh teman kita kenok. Pakai card dia. A few moments later. sampai suatu hari sabar sabar kita mekitan dulu nih eh astaga pakai apa dia darahku tinggal 8 gak tuh wah gak beres nih player nih bentar bang bentar bang Eh pasang badan dia Songong loh Gak ada mekit cuy Kita cari mekit dulu cuy Parah sih Dia nembak Langsung hilang palaku Ah <tuh> Hmm, nih ada mekit lagi nih, lumayan nih ah, lagi diwarin tuh sama musuh lain cuy bentar, bentar, kita flingin cuy eh depanku ada satu sekuat nggak tuh astaga Aduh Kepencet gak tuh Ampun bang Mana dia Oh dia ke atas cuy Oke ini kesempatan kita nih Bentar Kita flingin cuy Di sini gak kena zona soalnya Aduh Udah kena HS satu kali tadi Beruntung kau bang, beruntung kau bang. Sekuila. Oke, dia ke kiri. Nah ini kesempatan kita, cuy. Let's go. Kita amanin zona dulu nih. Udah nggak ada make it Ntar nembakin yang situ kena zona kita, udah sih. Mati konyol kita. Kita pelengin dulu, cuy. Kita deketin dari sektor kanan, ya kan? Kayaknya enak tuh, ambil rumah-rumah. Tuh, tuh, tuh. Aduh, nggak render dong. Ada pohon kelapa nih. Mana sih, kok nggak ada yang render? Oh, ini nih, nih, nih, tadi ramen Bentar, dari atas ini enak nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ini, ini. nih, nih, nih, Eh, nih, nih, Cahat tuh waduh waduh ada Aura KW juga nih cuy yang kena bantai ini bentar cuy bentar cuy bentar bentar cuy bentar cuy penasaran nih sama ini orang nih dia pakai kar sama sekar nih Coba kita lihat gameplaynya cuy langsung pecah nggak tuh palaku angkatnya silver lagi Wah ngejek nih orang ya eh hey Bang tunjukin skill headshotmu tadi Bang pengen tahu aku Bang gila nongol bentar hilang loh ini FDw aja kalah cuy Gak gini-gini ya eh, kau ya Wih, Gila headshot gak tuh eh, mampus Kenapa seneng banget gue ya dia kenok ya Ada dendam tersendiri cuy Eh kau mampus kau di, di end kau ya Oke Sekarang kita lihat profil player tadi cuy Apakah dia pakai cheat atau beneran pro atau gimana ya kan um, di sini belum ini cuy Tadi kan dia kill 13 kan Ini belum masuk nih di ranketnya dia nih Coba kita tunggu dulu ya kan Mungkin dia belum selesai main atau gimana kurang tahulah lah Jadi kita tunggu bentar cuy Bentar ya aku lap keringat dulu Oke coba kita lihat lagi ya kan Profil dari player yang Wah nggak tahulah lah player apa tadi tuh huh? Oke kayaknya udah udah selesai dia tadi itu main tuh Nah kan kill 13 eh uh, rasio headsettnya 100% nggak tuh tolonglah Garena tolong tolong tolong tolong ini player-player yang kayak gini tuh segera dibasmi gitu kan ini merugikan player-player yang nggak cheat yang mainnya normal yang ya gitulah ya kan ah udahlah Fuck it.